bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat yang kami cintai video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas bagaimana agungnya khasiat atau fadilah surah al-fatihah kalau pada video sebelumnya kami telah membagikan hasiat membaca Surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali, maka pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan hasiat agung membaca Surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Surah Al-Fatihah sangat bisa jika dijadikan sebagai wirid yang diamalkan setiap hari, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Sang Halik. Beberapa ulama yang dikenal mengamalkan dan mengajarkan wirid ini diantaranya adalah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Fakih Malang, Beliau adalah seseorang yang bergelar wali kutub di zamannya. Di samping itu, beliau juga adalah seorang yang ahli dalam ilmu hadis. Kemudian, Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gus Miklir Boyo, Kiai Haji Ahmad Sidik, beliau adalah salah satu perumus Pancasila, Kiai Haji Abdul Hamid yang lebih masyhur dipanggil Kiai Hamid Pasuruan, dan masih banyak ulama-ulama lain. Dijelaskan oleh para ulama-ulama tersebut. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan surat kafiyah atau surat yang mencukupkan. Karena itu, membaca surat Al-Fatihah dengan penuh penghayatan, terlebih bila dijadikan wirid atau zikir, akan membawa manfaat tersendiri. Salah satu manfaatnya, membawa kecukupan bahkan keajaiban dalam kehidupan. Agar mendapat manfaat membaca surat Al-Fatihah seratus kali, para ulama merumuskan tata caranya. Seperti Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfakih dan Kiai Hamid Pasuruan, mereka berdua mengijazahkan membaca surah Al-Fatihah 100 kali. Membacanya bisa langsung 100 kali atau dengan cara dicicil. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfakih berikut ini. Pernah Syirna walid didatangi tamu, Tahunnya saya lupa. Kebesaran terendah Darul hadis al-bagiyah Hadis sunnah al-jamaah malang. Kemudian tamu tadi mengeluhkan tentang sulitnya mencari nafkah untuk keluarga. Dijawab oleh si Namaul walid Amalkan ijazah ini. seidin Allah Ta'ala siapa yang mengamalkannya Allah Ta'ala akan merubah Ekonominya Menjadi baik Ijazah ini Setelah saya teriti Ternyata ada di dalam kitab Jelas di kitab banyak ya Tapi ini yang saya temukan di kitab Muka tabatul Imam Abdullah bin Alewi Al-Abdad Just 1 Halaman 424 Dan 425 Sebelum saya bacakan nukilan Imamul Haddad, saya teruskan riwayat tadi. Syirna mulan An-Walid memberi ijazah supaya setiap selesai sholat subuh membaca suratul Fatihah tidak diniatkan ke siapa-siapa 100 kali. Boleh dicicil. Cara mencicilnya setelah subuh 21 setelah zuhur 22 setelah Asar, 23. Setelah Maghrib, 24. Setelah Isya, 10 kali. Lama setelah tamu tadi pulang ke rumahnya, tidak usah saya sebut nama dan daerahnya ya. Lama sampai beberapa tahun. Saya baru dapat riwayat ini setelah bertahun-tahun. Tapi... Perubahan dari sulitnya maisha, sulitnya kehidupan ekonominya orang tadi menjadi baik itu bertahap Mulai mengamalkan satu bulan sudah terlihat perubahannya Satu bulan, dua bulan, terus sampai beberapa bulan berubah menjadi cukup Bahkan saat saya mendapat riwayat sudah menjadi salah seorang yang kaya di daerah tersebut Kaivia ini saya baca di kitab-kitab ada dua. Alhamdulillah, dua-duanya saya dapat ijazah. Yang isnat dari Sayyiduna wa Mulanul Waala'itul Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Pugi jelas sampai kepada Habib Abdullah Haddad, dari Imam Al-Haddad sampai ke Imam Ghazali dan Syekh Abdul Gadir al Jailani. Ini ada dua riwayat ya, satu riwayat mengatakan pemilik pertama ijazah ini, Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad. Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Riwayat lain Pemilik ijazah pertama Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Gadir Al-Jailani Yang isnatnya sampai ke Sayyiduna Al-Jailani Saya terima lewat jalur Kia Hamid Pasuruan. Saya dapat dari Kiai Ihsan Masih hidup Dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala sehat masih mengajar sampai sekarang Beliau juga murid dari Kia Hamid Pasuruan hanya kaifiyahnya sedikit beda. Saya bacakan dulu yang jalur Imam Ghazali. Sebetulnya tidak ada masalah ya. Imam Ghazali dengan Syekh Abdul Qadir Al Jailani kedua-duanya sama-sama wali kutub. Jadi tadi kaifiyah dari Sayyidina Walid 100 kali setelah subuh 21, zuhur 22, asar 23 Maghrib 24, Isya 10. Kalau Kevia dari Kihamed ini saya nukil dari Manakib Kihamed yang bahasa Indonesia, halaman 112. Membaca surat Fatihah 100 kali. Saya ringkas ini ya, panjang. Jadi saya ringkas pakai bahasa saya, bukan bahasa bukunya. Ini ijazah dari Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani. Siapa yang rutin mengamalkan ijazah ini, kata Kia Hamid, bakal mendapatkan keajaiban-keajaiban yang tidak terduga. Boleh dibaca sekaligus. Kalau dari Mbak Hamid, bacanya bebas yang 100 itu mau subuh, mau duhur, mau asar, mau maghrib, mau isya. Tapi kalau dicicil kevia beliau setelah salat subuh 30 kali. Setelah salat duhur. jadi dikurangi 5. Subuh 30 dikurangi 5 Duhur 25. Kurangi 5 lagi asar 20, dikurangi 5 lagi maghrib 15. Dikurangi lima lagi, Isya' 10. Majmu'ul-kul mi'ah jumlah jadi 100. Siapa saja murid-murid saya, dimanapun berada yang ingin menganamalkan ini, saya beri ijazah baik yang tersambung kepada Sultanul Huliyah. Sayyidun al-Syeikh, mudah-mudahan saya, Anda, mendapat barokah beliau, atau yang tersambung dengan Qudbul Ulum, Abu Hamid Muhammad dan Muhammad al ghazali Sedangkan Gusmik, beliau mengajarkan sebuah tradisi berzikir yang bernama Zikrul Gofilin, yang berarti pengingat bagi orang-orang yang lalai. Di mana inti ajarannya adalah mendekatkan diri kepada Allah lewat berzikir. Menurut Gusmik, tujuannya murni untuk kebahagiaan di akhirat. Fadilah yang mengikutinya adalah urusan dunia yang ikut tertata. Karena biasanya orang yang sibuk menata hati untuk kebaikan akhiratnya, akan mendapatkan urusan dunia yang juga ikut tertata. Dengan kata lain, Rezeki dan urusannya menjadi mudah. Dalam tradisi Zikrul Gofilin, membaca surat Al-Fatihah seratus kali dilaksanakan selama empat puluh hari. Setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah seratus kali, dan boleh dicicil dengan membacanya setiap selesai salat lima waktu. Amalan tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Bahkan, bila seorang Muslim membaca surat Al-Fatihah sebanyak seratus kali dalam satu hari, maka akan dijanjikan sejumlah keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dirangkum dari berbagai sumber, dengan niat yang tulus serta berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berikut beberapa manfaat membaca surah al fatihah seratus kali dalam sehari. Mudah mengontrol hati dan pikiran Bila Anda merasa gusar, galau dan was-was, ada baiknya membaca surah al fatihah seratus kali dalam sehari maka pikiran dan hati selalu terhindar dari hal-hal yang memberi akibat buruk. Dalam sebuah hadis, diceritakan bahwa Rasulullah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa dengan izin Allah. Kala itu, salah satu surat yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Karena itu, salah satu manfaat membaca surat Al-Fatihah seratus kali adalah dimudahkan menjaga kebaikan serta kesehatan hati dan pikiran. Diberi Kesembuhan Selain berikhtiar mencari kesembuhan dengan mendatangi petugas medis, cara paling utama untuk memperoleh kesembuhan ialah memintanya kepada Allah. Cara meminta yang baik adalah dengan disertai amal soleh, seperti membaca surat Al-Fatihah 100 kali. Apalagi Al-Fatihah memang dikenal sebagai surat penyembuh atau rukyah. Jika diamalkan, maka insya Allah kesembuhan akan lebih mudah diraih. Dikabulkan Hajat Yang Baik Manfaat membaca surat Al-Fatihah seratus kali yang banyak dirasakan adalah dikabulkannya hajat baik seseorang. Apapun masalah yang sedang dirasakan, atau tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana jika kita mendekatkan diri kepada Allah lewat membaca surat Al-Fatihah seratus kali. Kelancaran Rezeki Jika rutin dilaksanakan, misal membacanya 20 kali setiap usai salat, maka Allah akan memudahkan rezeki kita, menaikkan derajat kita ke tempat yang lebih baik serta mempermudah urusan di dunia. Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi menganjurkan agar kita berdoa setelah membaca surat Al-Fatihah. Doa yang diijazahkan oleh beliau adalah Allahumma, inni as'aluka bihaqqi suratil wa asrariha, an taftaha li abwab rahmatik, wa fadlik, wa Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, sehingga engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmat, karuniamu dan rezekimu dimudahkan memperoleh ilmu pengetahuan khasiat membaca surat al-fatihah sebanyak 100 kali dalam sehari lainnya adalah akan mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu pengetahuan sebagai contoh nyata simak penuturan dari Ustaz Abdul Somad berikut ini saya tahunya ketika enggak sengaja ketika saya ceramah bahwa ibu saya lalu ada orang nanya saya lagi HP, Ibu saya ditanya sama orang, "Boh, gimana sih anaknya bisa sekolah bagus?" Padahal dalam hati saya, "Ini kan anak dulu sekolahnya kacau balau." Kata ibu saya, "Anakku itu setiap malam kubacakan al-Fatihah seratus kali." Baru saya tahu, dia nggak pernah cerita, dan saya nggak pernah nanya. Anakku itu, biar supaya dia sekolah, bayangkan, sedangkan dibaca seratus kali aja, saya pindah empat sekolah. Bayangkan kalau saya nggak dibacakan patehahnya, mungkin udah jadi fir'aun. Doa ibu luar biasa, bu. Maka doakan anaknya untuk kebaikan anakku al-fatihah. Demikianlah hasiat atau fadilah membaca surah al-fatihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kemudahan dalam segala hal berkat keagungan Surah Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.